makan nah makanan lawan kutu nah gemes toh lain kutok kutok kutu nah aku makan nah am pencium yang makan orangnya yang makan eh. segunda segunda segunda sawahane ya tong mangheng sawane segun yo aja minuman